Selamat pagi Om Swastiastu Masih di kilometer 12 Pagi ini sudah dua kali Bisa kita saksikan terjadinya Letupan di puncak Kawah Gunung di Dimana tadi pukul 05.40 Dan sekarang pukul 06.42 Berarti jelas Durasi ataupun rentang waktu Antara letusan satu dengan letusan dua berkisar antara 40 sampai uh, uh, 60 menit. Dan itu rutin terjadi setiap hari. Nah, nampak jelas di puncak Gunung Agung kembali terjadi letupan yang lumayan besar dengan warna abu pekat padat uh, menjulang tinggi. Uh, diperkirakan sampai saat ini ketinggiannya berkisar antara 1000 meter dan bertambah lagi. Dibandingkan dengan asap yang tadi ataupun letupan yang tadi, ini jauh lebih pekat, jauh lebih padat, dan jauh lebih uh, keabuan. Kemungkinan karena material yang terangkat lebih banyak, sehingga uh, kepekatan warna tampak jelas bisa kita saksikan. Uh, namun uh, perkiraan arah angin belum bisa saya uh, informasikan, karena letupan ini masih menjulang tinggi, sejajar dengan posisi dari bawah, masih bergulung ke atas, membunggung tinggi dengan perkiraan ketinggian sudah mencapai 1.500 di atas puncak kawah Gunung Agung. ini merupakan letupan yang kedua kali dari pukul 05.40 tadi pagi nampak jelas asap yang keluar ataupun abu vulkanik yang terkandung di dalamnya masih bergulung membentuk seperti jamur ataupun cendawan karena kemungkinan masih adanya tekanan ataupun daya dorong dari bawah dari dalam kawah gunung agung sehingga masih tampak jelas kelihatan Hembusan ataupun letupan barusan masih bergulung di puncak kawah Gunung Agung. Selamat pagi, Prof. Lesto. Posisi di mana izin melaporkan kondisi pagi ini? Ketinggian asap sampai saat ini bisa saya perkirakan uh, kisaran 2000 atau 2500 di atas puncak kawah Gunung Agung. Masih bergulung, asap yang keluar bercampur dengan abu pulkanik uh, dan jelas uh, masih posisinya sejajar dengan kawah Gunung Agung. Belum ada indikasi bergeser ataupun berhembus ke arah uh, sesuai dengan hembusan angin. Kemungkinan biasanya condong ke arah uh, barat. Uh, silakan, Mas Gid, uh, Seperti yang saya sampaikan eh, dalam live streaming saya yang pertama di pagi hari ini kisaran pukul 05.40 rentang waktu antara letupan satu dengan letupan kedua eh, saya perkirakan antara 40 menit eh, dan eh, 60 menit jarak antar letupan itu rutin terjadi dan apabila cuaca seperti pagi ini cerah sekali Bisa kita amati bersama Ataupun dapat saya tayangkan live streaming Dan apabila cuaca berawan Ataupun gunung agung diselimuti oleh kabut dan awan Otomatis saya tidak bisa menayangkan masih jelas bisa kita saksikan di puncak kawah gunung agung eh, hasil letupan barusan masih mengambang di puncak kawah gunung agung eh, menunggu tiupan angin eh, akan bergerak ke arah mana eh, dan bisa saya informasikan atau tetap saya himbau tetap saya sarankan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk senantiasa selalu siap siaga Selalu mencermati uh, segala kondisi ataupun aktivitas dari Gunung Agung itu sendiri. Adapun pemikiran uh, saya pribadi uh, dari sekian hari uh, pengamatan saya uh, terjadinya hembusan ataupun letupan uh, setiap rentang waktu 40 menit atau 60 menit. Uh, dalam benak saya berpikir bahwa gas ataupun tekanan yang keluar dari kawah Gunung Agung seperti tersendat kemungkinan karena jalur magma kemungkinan tertutup sehingga terjadi tekanan yang tidak kontinu ataupun tidak beraturan namun hal ini menurut para ahli Eh, sangat bagus artinya makin sering terjadi letupan ataupun hembusan eh, di puncak kawah gunung agung akan mengurangi tekanan ataupun perhembus eh, ataupun apa namanya gas itu tidak terakumulasi banyak sehingga menghindari terjadinya letupan yang lebih besar makin banyak hembusan makin banyak letupan eh, mengurangi tekanan gas di dalam kawah gunung agung Kembali ke puncak kawah Gunung Agung Bisa kita lihat secara langsung Ada dua sumber asap Yang keluar dari dalam kawah Setelah barusan terjadi Letupan yang lumayan besar Yaitu eh, arah Sebelah timur Dan satu lagi arah sebelah barat Bisa saya tunjukkan Arah sebelah timur adalah arah yang ini dan arah yang sebelah barat tadi eh, saya lihat kemunculannya di sebelah sini namun yang dominan eh, keluar asap adalah arah yang sebelah timur, yang sebelah sini Oke untuk menghemat paket kuota internet saya eh, Tayangan live streaming ini akan saya akhiri Sebelum saya akhiri tetap saya ingatkan Selalu waspada dan senantiasa siaga Dan selalu mencermati eh, kondisi Gunung Agung Ataupun aktivitas Gunung Agung eh, sampai pagi ini Tetap dalam artian saya himbau Pada seluruh lapisan masyarakat untuk mencermati situasi dan keadaan uh, di sekeliling kita. Saya paham, saya siap, dan saya selamat. Selamat beraktivitas. Semoga ide sang yang diwasa, Tuhan yang Maha Esa selalu melindungi kita dimanapun berada dan dimanapun beraktivitas. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Om Santi Santi Santi, Santi Om.